Masa apa? Apaan? masuk kamar deket deh kamarnya Eh Jangan pura-pura enggak tahu kamu Ini apa? Enggak usah pura-pura enggak tahu Ini awas, alas, alas. Uh. Minyaknya panas, sayang ini kelihatannya fried potato. Apa orang tadi kamu minta ini dimasakin kentang goreng kok? Enggak tahu. Gak tahu pura-pura. Cewek yang tahu. lain. Aduh, mol terus ya. Ah, baunya bagus. Enak. Hmm, baunya enak. Oi. Sedap baunya. Udah enggak usah ganggu hmm. Suamiku benar-benar perhatian ya. dia tuh. Suami Indonesia itu perhatian. Iya, suami Indonesia perhatian. Enggak usah ganggu. Hah? Kamu tunggu aja. Aku tunggu dalam <laughs> ini, enggak ganggu. Aku mau sama kamu. Enggak, sebenarnya aku dipaksa sama dia. Oh? Enggak perhatian ya? Iya deh, sayang. Aku masak demi kamu. Uh, sepenuh hati. Pakai perasaan cinta. Ya. Nanti, gak usah ganggu kamu. aku. ini tiga menit, soalnya ya. Nanti aku datang sini lagi, ya. Bye-bye. Oh, ah, agak gosok, gak usah ganggu kamu. Gak usah ganggu kamu. ganggu kamu. Gak usah ganggu Gosok. Gak usah ganggu kamu. Gak usah ganggu ada ada ada ada ada ada ada ada. Udah, udah jadi guys. jadi. Terakhir kasih garam. Pau sudah. Uh, oh. oh no. Garamnya sampai sini, loh Mau jodoh di sini aja kalau gitu. Hati-hati lah. -hati, ya. hmm. Nih guys. Yeay. Kentang goreng pahit. Pahit. Eh beneran? Hmm, pahit. Hmm. Mau nah, coba kamu, coba saya? Yuk. Ya agak gosong agak <gosong>, gosong iya hmm. kamu gak pintar masak ya aku masak demi kamu hmm oke okay. ganti ganti ganti shape nya eh ah. guys sayang sekali tadi aku ini ya apinya terlalu besar mungkin jadinya agak gosong dikit nah, kayak ini dia mau masak ulang buat aku ya ah, kamu ganggu aja hmm? pergi ke sana kemana ke ke sana menungguin aku dari cuci kentang dulu, cincin guys, sudah jadi nih. <laughs> Masa buatan aku dibilang nggak becus coba, pahit, padahal udah bikin pakai hati lagi ya. <laughs> Pengen lihat aja punya. Punya si Syacu gimana hasilnya? Lagian sabun banget kan? Cok. Oh, cok. Ini, cok. ini ini ini Sini sini sini sini sini! Kita ceri loh! Sini sini sini! Ceriii! Aku lagi recording ini ya! Oh gitu? Huh? Kentang goreng! Kentang rebus! Apaan guys? Aku dikasih kentang rebus coba! <guluh> Apaan ada, ini? Kamu cuci? Ada gelaput juga? Huh? Eh? kamu gak senang? bentar Enggak! guys guys guys sebentar ini ya. ini akhirnya. lihat lihat ini, ini, ini kentang goreng dan aku kasih tomat lagi ini. ini bener ini, ini mateng kan? iya mateng beneran. ah tadi kamu bilang masak kentang kan? iya. ya ini kentang emang kentang sih. Kan? Ah, kentang. Ah. sama? tapi readyin juga. tapi yang kan? gitu, tuh saya. kelihatan <laughs> enak kan? Guys, ini masih kentang bulat gini guys Aku udah kurinya bersih-bersih loh Ini enak-enak, pasti enak Wah, kacau ini oh. Bukan mu, oh. apaan? Masakan, Aku gak pernah makan ini? Ya, dulu-dulu dulu banget Ya kan? Enggak masalahnya Enak loh ini Sayang Iya, bukan Guys, beneran Ini beneran kentang kentang direbusin ya Iya, uh -huh. beneran rebus ini tuh, baunya Hmm, bagus-bagus Beneran ini guys, kacau ini Kayaknya aku dikerjain ini kayak ya oh. Makan banget, makan Apaan? Aku lagi <laughs> aku masak yang ini Kacau nih, lihat perbedaannya nih, nih kacau ini Perbedaannya cuma oh. kamu pakai minyak, aku pakai air putih aja <laughs> <laughs> Enggak, tadi kamu bilang kan punya aku ini kayak terlalu mateng, Katanya pahit, tapi uh -huh. Kenapa kamu masak Enggak kentang rumus? Gak gosong rung? lho Iya, yeah, emang gak gosong, gosong. Mana ada kentang rumus gosong ke Pak? gosong, pasti gak pahit ini Pasti nganis ini Yaudah, ya, coba ya, coba, coba. ya ya ya ya Tukar-tukar <laughs> Tukar guys, Eih. kacau Abun oh, dah Kenapa? Gak ada tanah kan? Kurinya ada sih Kacau guys, kalau dia cucinya sembarangan ya Sakit. Eh, nah. Tahu aku mentret baru tahu kamu ya? Enggak, enggak, enggak ada mentret. Iya. Soalnya ini kalau ini mungkin bersih kali ya. Ya, bersih kan? Tapi ini lihat kulitnya tuh guys, kaca deh. ukurannya kecil jadi gampang makannya. Iya, <tuk> dong. Uh, yaudah, udah, ayo. Bagana? Ah. Oh. Yo. Yo. Itadakimasu. Itadakimasu. Nash. Yes. Soupaga chao gore. Hmm <tuk> deh Ah, ini ga oson ya. Kalau ujo? panas <laughs> panas banget semua uh uh gimana gimana oh gimana tentang ya kunting sekuntang ah nggak akan jadi ayam goreng kok ini gimana enak ada kulitnya itu loh iya kulitnya kulit emang lebih enak pakai garam ya iya pasti pasti kacau pakai Ludah luda, luda kamp det det de. Terus ya, tun-tun-tun. Panas, sayang. <laughs> Bener-bener panas banget. Bener-bener panas banget. Maksudnya dijilat gitu. Hmm. Hmm. Jangan jolok ya. Hmm. <laughs> ya, yes, tadi kamu bilang dijilat. Jangan cara jolok. Aja. Hmm. Hmm. Mantap sih, mantep. Hmm. Ini juga mantap, mantep hmm. Sumpah, aku dikasih cuma karung doang nih. Ini masih ada air-airnya lagi coba guys, kamu lihat ini Gila ini Aku udah ini loh pip pip pip Apa pip pip ini nih, Masih berair ini? Enggak, Kacau enggak, ini ini berarti aku lubes Beneran lubes gitu Iya tahu oh ini sebagai bukti kalau ini beneran direbus ya Kacau ini Ini, ini mana? Kamu beneran ini bersih nih Ya bersih-bersih Guys lihat nih nih, nih nih Ada akar ya kalau akar. ini akar, akarnya nih masih ada di sini nih akar serabut apa akar jam? Uh. Kamu tahu Oreo nggak? Hmm? Oreo cemilan oh, Oreo. Oreo Oreo coklat itu loh. Oh ah, yang coklat gitu ya, ya? Tahu kan? Itu hmm, ada benira. cara makannya tuh kayak gini. Di dikupas apa ya? Uh -huh. Diputer, aduh puter, uh -huh. panas sayang. Gimana? Kayak di Aduh, Oh. Oh, guys. Oh. Dagingnya kayak gini nih. Oh, sampai berasap tuh, lihat gak oh, Dagingnya. Oh, ini benar-benar kelihatannya Oreo ya? Oreo. <laughs> Kacang ya. <laughs> Cara Oreo ya? Ya, itu Oreo itu kan dia diputar, mm -hmm. Di dicelupin. Di jilat gitu kan? Ah, oh, jilat dulu, kan? Mm. Di Terus dicelupin gitu. Iya. Sini, makan. Iya, pufu dulu. Bapana? Kamu gak ada pura hati ya udah panas-panas Tapi kasih aku ya, Daleks gitu hmm. Gimana rasanya? Hmm, enak-enak no no banget ini hmm. Enak kan? Iya, enak sih, ya manis sih ya apa, Manis ya manis dan ya apa ya? Kuntang? Ha? Ya pantang sayang, gue bilang <laughs> ini bukan durian Tapi ini ternyata di luar prediksi aku rasanya enak ya rasanya manis banget hmm. hmm kasih pakai garam, jadi pol hmm. kalau ini hmm. sama butter, wuuu enak hmm. Sampai butter. enak kan, beneran, enak Enak kok? Hmm. Cuma lubus aja, hmm. enak Sada Ini hmm. kecil kan, jadi gampang banget, cemilan kan enak. ini keras sayang Oh my god Coba lu <laughs> ini kayaknya udah dungkar, <laughs> buninya di sini belum matang ini kacau agak hijau bagian atasnya bagian sini agak hijau kacau ini kamu Sumpah, ini ini hijau di sini mereka hmm. Jorok, jangan makan di atas orang tua kamu ya ya eh, ini udah